Adik-adik, sekarang kita membaca Mazmur pujian. Siapin Alkitabnya yuk. Kita buka kitab dari Mazmur 34 ayat 10 sampai 16. Ayo yang sudah pegang Alkitabnya. Bacaan kita hari ini Kakai caulang ya, dari Mazmur 34 ayat 10 sampai 16. Demikian berbunyinya. Mazmur 34 ayat 10 sampai 16.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 Siap nih, kakak-kakak ini sini juga udah pada siap, loh. Sudah dong, nah siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih, adik-adik yang ada di rumah? Karena dia harap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, ya. Nah, hari ini karena dia mau mengajar, adik-adik kelas ak kelas 1 2 dan 3 ada siapa aja ya Halo Karin ada lagi siapa itu Halo Cecil ada juga Mia Halo Mia apa kabarnya eh ada ada Renaya ada juga Xavier Halo Xavier ada juga Abi Halo Abi. terus ada juga siapa tuh Duh yang ganteng, oh ada Brandon, halo Brandon selamat pagi, ada juga Beatrice, ada Given, ada Nathan, ada Noel, ada Audrey, ada Jessie, ada Kenard, ada Mika, dan ada juga Jena Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya nih, karena dia harap semuanya sehat-sehat ya Nah, adik-adik sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya ya. Kita mau membuka bahan bacaan Alkitab kita yang terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yuk, karena dia tungguin. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik kalau udah kebuka Alkitabnya Ditaruh dulu ya, kita mau berdoa dulu. Mohon bimbingan roh kudus supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan. Tuhan boleh membangunkan kami di pagi hari ini. Tuhan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan kiranya mau menjaga kami supaya kami bisa duduk diam, bisa duduk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik ambil alkitab yang tadi sudah dibuka. Kita baca alkitabnya ya. Matius 21 ayat 1-11 yang begini bunyinya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil pada Kitab Matius 21 ayat 1-11 sampai Yesus dialuk elukan di Yerusalem Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitul Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan Pergilah ke kampung yang di depanmu itu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 Kalau adik-adik tadi baca judulnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Nah Tuhan Yesus itu datang adik-adik dan dielu di Yerusalem. Ada yang tahu gak dielu itu apa sih kak? Kok bahasanya aku gak pernah denger ya kak? Itu sama aja kayak dipuji-puji adik-adik. Nah ceritanya gimana sih kak? Nah adik-adik. Setiap perjalanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pasti banyak orang yang mengikuti berbondong-bondong adik-adik di belakang Tuhan Yesus. Kenapa kok banyak yang ngikutin Tuhan Yesus, Kak? Tuhan Yesus karena sudah melakukan banyak mukjizat adik-adik. Ada yang tahu nggak mukjizat Tuhan Yesus apa aja? Ada menyembuhkan orang buta. Ada menyembuhkan orang lumpuh. Nah, karena... Berita keajaiban yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Jadi banyak orang adik-adik yang ikut di belakang Tuhan Yesus Sampai suatu ketika nih adik-adik Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu Tiba di satu wilayah namanya Bethphage Yang terletak di Bukit Zaitun adik-adik dekat kota Yerusalem Nah adik-adik sebelum masuk ke kota Yerusalem Tuhan Yesus menyuruh nih dua orang muridnya Buat pergi ke kampung yang ada di depannya tuh. Tuhan Yesus minta tolong sama kedua murid ini. Untuk melepaskan seekor keledai betina. Yang ada anak keledainya. Dan dibawa ke Tuhan Yesus adik-adik. Eh tapi langsung ambil gitu aja kak. Enggak adik-adik. Tuhan Yesus bilang ke kedua murid ini. Kalau ada yang tanya buat apa? Kok keledainya mau diambil? Bilangnya karena... Tuhan sedang memerlukannya Dan akan segera mengembalikannya Nah habis itu benar adik-adik Kedua murid Tuhan Yesus itu Menemukan Seekor keledai itu Dan meminta izin nih ke pemilik keledainya Buat melepaskan Dan membawa keledai itu ke Tuhan Yesus Karena Tuhan memerlukannya Nah adik-adik Ada yang tau kalau keledai itu hewannya Kayak gimana sih kak Ini hewan apa Depannya kak juga nih. Keledai bukan. Bukan adik-adik. Kalau yang ini gambar kuda adik-adik. Kalau yang ini... Ini gambar apa? Kalau yang ini baru adik-adik gambar keledai. Nah, kalau adik-adik perhatiin... Bedanya apa sih kak kuda sama keledai? Kalau kuda lebih besar ya adik-adik. Badannya lebih tinggi. Kalau keledai lebih pendek adik-adik. Nah... Kuda itu melambangkan hewan yang gagah adik-adik, sedangkan keledai melambangkan hewan yang lembut dan sederhana. Keledai lebih penurut adik-adik daripada kuda. Nah, Tuhan Yesus kenapa memilih keledai kak? Kenapa nggak memilih kuda? Karena Tuhan Yesus melambangkan juga tuh keledai tadi dibilang melambangkan kesederhanaan adik-adik. Tuhan Yesus datang dengan Penuh kesederhanaan adik-adik ke dunia ini. Nah, saat keledainya sudah dibawakan ke Tuhan Yesus, murid-muridnya ini mengalasi punggung keledainya itu adik-adik. Kan kalau kuda biasanya dialasin supaya bisa duduknya nyaman ya adik-adik. Nah, kalau keledai itu belum ada waktu itu. Akhirnya, murid-muridnya melepaskan jubahnya untuk dialasin ke keledainya itu supaya Tuhan Yesus bisa duduk dengan nyaman adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berjalan nih adik-adik dengan keledainya tadi. Dari Betfage masuk ke Yerusalem. Dan ketika Tuhan Yesus tiba di Yerusalem adik-adik. Tuhan Yesus disambut dengan meriah adik-adik. Banyak orang yang bersorak-sorai adik-adik menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Banyak banget. Bahkan ada yang melepas pakaiannya. Dan ditaruh di jalan Tuhan Yesus untuk lewat tuh adik-adik. Jadi... Mereka itu melepaskan pakaiannya sebagai tanda Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus adik-adik Bahkan ada yang memotong dedaunan ranting pohon palem adik-adik Jadi ada yang diletakkan di jalanan Ada juga yang dipegang sama mereka nih adik-adik Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Mereka bersuka cita Mereka bersorak-sorai adik-adik Bahkan orang-orang yang ada di belakang Tuhan Yesus Dan juga yang di Yerusalem tuh adik-adik Sampai ngomong apa kalau dibaca di ayat 9 mereka ngomong, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang Maha Tinggi. Ada yang tahu nggak arti hosana? Apa hosana itu artinya selamatkanlah sekarang? Jadi, secara nggak langsung, itu merupakan sebuah permohonan adik-adik untuk menyatakan nggak ada yang dapat menolong manusia selain..." Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak ini foto siapa? Ayo, ada yang tahu? Karin tahu nggak ini foto siapa? Atau Cecil tahu nggak ini foto siapa? Nah, ini nih foto bapak presiden kita. Siapa nama bapak presiden kita? Ayo, nama bapak presiden kita bapak Joko Widodo, adik-adik. Nah. Sama aja nih adik-adik, ketika kita kedatangan presiden pasti kita menyiapkan karpet merah nih adik-adik Karpet merah yang bagus, yang panjang supaya bapak presiden kita bisa lewat dengan nyaman adik-adik Bahkan suka kalau digambarnya adik-adik ada banyak orang yang berjaga adik-adik untuk melindungi bapak presiden kita Nah sama adik-adik kayak zaman dulu adik-adik Tapi bedanya zaman dulu itu belum ada adik-adik karpet -adik merah Belum ada tuh penjaga yang sampai bersiap membawa-bawa senjata gitu Belum ada adik-adik Jadi zaman dulu mereka melepaskan baju dan pakaian mereka Untuk bisa dilewati oleh Tuhan Yesus adik-adik Nah adik-adik aplikasinya apa sih kak? Untuk kelas Aka, kelas 1, 2, dan 3 Nah, adik-adik, peristiwa Tuhan Yesus dielulukan ini tadi, dilulukan apa? Dipuji-puji ya, adik-adik. Hendak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Sang Raja Damai. Adik-adik, Tuhan Yesus datang dengan penuh kesederhanaan tadi, dengan menggunakan hewan apa? Ku... Oh, bukan kuda. Apa tadi? Apa tadi, Jenna? Oh, iya, keledai, Kak. Iya, benar keledai. Nah, banyak orang, adik-adik yang bersuka cita dan menyambutnya. Begitupun juga, nih, kita, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepadanya, kita harus menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita dan penuh bahagia. Adik-adik, nah, caranya gimana sih, Kak? Supaya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus, salah satunya itu kita bisa menjadi pendamai adik-adik di lingkungan kita, tinggal pendamai itu gimana sih kak, aku masih gak ngerti, pendamai itu misal adik-adik eh, ngeliat eh, saudara atau teman adik-adik berantem adik-adik bisa bilangin pelan-pelan jangan berantem ya gak baik Nah, itu udah menjadi pembawa damai adik-adik, atau adik-adik ngeliat eh, saudara adik-adik atau teman adik-adik lagi ibadah nih malah berisik senggol kanan senggol kiri, nah itu nggak baik ya adik-adik, jadi kita bilangin jangan berisik ya, kita lagi ibadah, nah itu baru pembawa damai adik-adik. Ada juga atau nggak adik-adik ngepas di sekolah nih, suka ngelihat temennya yang nyontek, itu baik atau enggak ya? Nah perbuatan menyontek tidak baik ya adik-adik nah adik-adik apalagi contohnya misal kakaknya punya makanan banyak, punya biskuit banyak, nah adiknya nggak punya nih, adiknya mau minta kak, aku mau minta biskuitnya kakaknya ngebolehin atau enggak ayo, harus saling berbagi ya adik-adik karena ketika kita saling berbagi itu menjadi salah satu pembawa damai adik-adik di lingkungan keluarga kita Sebenarnya masih banyak banget adik-adik yang bisa adik-adik lakukan untuk membawa kedamaian Nah karena dia harap kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus bisa terus bersuka cita ya Dan selalu membawa damai dimanapun kita berada Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik Tuhan Yesus memberkati adik-adik Amin shalom adik-adik ketemu lagi sama Yohan. Nah sekarang kita akan e, masuk ke dalam sesi aktivitas. Gimana adik-adik tadi firman yang udah disampaikan oleh kanadia seru banget kan adik-adik. Nah kira-kira aktivitasnya apa ya? Pasti adik-adik penasaran kan? Kita akan membuat ini. Kita akan membuat daun palma adik-adik. Nah. Untuk alat dan bahan, serta cara membuatnya, Kak Iwan akan jelaskan sama adik-adik satu persatu ya. Yang pertama, kita butuh kertas origami adik-adik. Ayo Mia, Rena ya, disediakan ya kertas origaminya. Boleh pakai kertas apa saja kok kalau misalnya kalian nggak ada di rumah. Misalnya kertas HVS Atau kertas buku juga nggak apa-apa adik-adik Lalu yang kedua ada gunting Ayo Xavier Mana guntingnya coba tunjukin Nah Lalu Yang ketiga ada spidol Nanti akan kita gunakan untuk menulis Jangan lupa ya Ebi sediakan spidolnya Lalu Kita akan membutuhkan Ini Lidi untuk tangkai daun palemnya jangan lupa ya Beatrice disediakan tangkai untuk lidi untuk tangkai daunnya nanti nah sekarang Kak Yon akan jelaskan satu persatu gimana sih cara buatnya yang pertama adalah adik-adik ambil kertas origami yang tadi udah disediakan adik-adik nah kalau udah kita mau lipat kertas origaminya jadi dua kayak gini ya ayo mana sini karyawan lihat Given dilipat gini ya Given Nathan juga ayo Nathan jangan lupa dilipet gini nih terus kita lipat lagi lebih kecil lagi dilipet nah terus satu kali lagi ayo Given sama Nathan nih lipet ya satu kali lagi nah kalau udah kecil seperti ini, lipatan terakhir. Kita mau pakai gunting yang tadi kita sediakan. Kita mau ujung, kita mau gunting oh, dua ujung nih, kiri dan kanan. Kita akan bentuk lancip Adik-adik kayak ujung daun Adik-adik tahu ya. Nah, kita gunting nih Adik-adik. Kalau udah digunting seperti ini, adik-adik tadi kan dalam bentuk lipatan-lipatan. Nah, nanti hasilnya jadi banyak adik-adik. Kayak gini nih. Nah, panjang-panjang kayak gini, adik-adik. Ada banyak sesuai dengan banyaknya lipatan yang tadi udah kita buat. Nah, kalau udah, kita mau jadikan ini sebagai uh, daun untuk tangkai palemnya ini, adik-adik. Nah, jadi nanti lidi yang sudah kita sediakan. Yang sudah kita siapkan, akan kita tempelin satu-satu sama daun ini adik-adik. Nanti akan dikasih ini, double tip. Oke, double tipnya nanti akan kita tempel. Kayak gini adik-adik di belakang daunnya. Terus, kalau udah baru deh. Kita buka dan kita lipet, Kita kaitkan kayak gini adik-adik hasilnya nanti. Nah, Tuh, nanti jangan lupa ya Noel, Audrey minta tolong mama dan papa untuk bantuin melilitkan daun-daunnya ke lidi yang sudah kita siapkan. Nah, kalau udah kertas origaminya kita akan gunakan sekali lagi untuk membuat tulisan ini adik-adik. Nah, tadi kan kita belajar sama karena dia untuk menjadi pembawa damai adik-adik. Nah, makanya kita akan tulis di bawahnya nanti. Misalnya nih, di sini Kayuan tulis, Yowan pembawa damai. Nah, adik-adik bisa tulis, misalnya Mika pembawa damai, Jessi pembawa damai, siapa lagi Kenard pembawa damai. Gitu ya adik-adik. Bentuknya juga bisa apa aja adik-adik? Nggak harus bulat, misalnya bentuk hati atau bentuk matahari. Terserah adik-adik deh, pokoknya jangan lupa ditulis nama adik-adik, lalu pembawa damai. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, kalau tadi daun yang udah kita potong-potong dililitkan seperti ini, dan kata-katanya sudah adik-adik tulis, Yohan pembawa damai, Mia pembawa damai, Renaya pembawa damai, Xavier pembawa damai, Ebi pembawa damai. Jangan lupa untuk...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 Oh iya bener juga ya kak, tapi kapan tuh ke hari pascanya? Hmm, kapan ya pascanya? Nah adik-adik, hari paskanya akan jatuh pada tanggal 4 April 2021, yaitu minggu depan adik-adik. Nah hayo di sini siapa adik-adik yang kangen cari telur pasca di halaman gereja nih? Ini kakak yakin pasti kangen semua nih kak ya, adik-adiknya. Atau siapa yang kangen juga uh, paskahan di gereja bareng teman-teman dan kakak-kakak lain yang ada di sini adik-adik?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 Kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan juga ya tadi pada hari ini. adik-adik nah, untuk mengakhiri ibadah ini kita bersatu dalam doa penutup ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan supaya kami juga bisa semakin dikuatkan oleh firmanmu. Tuhan, ajarkan kami ya Bapa untuk kami bisa menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Tuhan, inilah kami Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Biarkanlah kami bisa menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, ya. Kita ada Paskah Dadah.